Ini, Saya beri mukaddimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk Kadang-kadang ibunya itu solikhah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk Atau mereka keluarga tersiksa, anaknya mabuk tapi tersiksanya hanya mabu saja. Tapi gara-gara kamu lagi mungkar cara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh anda. Ini namanya apa nahi mungkar? Sing yuati ilam mabu minhu atau angkaru minhu atau minhu Kamu lagi mungkar, tapi tanpa perhitungan, sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yuati ilam mungkarin sing abahaminu atau saruan minggu jangan sampai mendatangkan kemengkaran yang lebih buruk nah, Ketika keluarganya dengar anaknya maghuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu Toro papa ngerti agak ya, gimana itu? dan ternyata kalau ditegur, malah gak sholat nah ini kan kita punya perhitungan kalau ditegur gak sholat kalau dibiarkan tetap sholat mendingan gak tegur, asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan <laughs> tapi sebetulnya itu mulai masalah itu haduin nafsi, kalau perhitungannya gitu haduin nafsi tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan hakku rasuli Insya Allah itu ditoleransi nah, Di antara makalah yang Ini contohnya untuk anak-anak PG -anak untuk APSK Tak warai caranya Dediwong Alim Ini jujur saja, nggak niat sombong Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini Ini itu satu makalah As, Sebelum dicetak itu berupa buku ini Ini begini modelnya Jadi referensi yang sama tak tulis Dari berbagai kitab yang berbeda Lalu ketika Syekhina Gejime menjepar masih sugeng, tiap ketemu itu dicek itu dari kita apa-apa, jadi itu, se selain referensi secara mudawana, al mutawana mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini ya, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat, dulu zaman Nabi dakwai itu malah nggak sekedar gak maksiat, ya, masih kafir yang didakwai. Pertama, Qur'an turun tidak ada, kuliah ibadah diun, kuliah ibadah diun, yang ada malah kuliah ibadah kafirun, karena yang didakwai orang kafir Jadi, kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang jauh mengayai segurung, sekarang soleh kok, kok, Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan hmm. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita e, Melakukan maksiat atau sedang maksiat Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin e, Biar berokal, ini tak aslinya Imam Bozali turuku salafi kau fi idharil buhti ma'ahril maasi e, Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan sukaan ma ah li'l maasi Tentu kita semua gak suka persinaan, gak suka mafu-mafuan gak suka togel, gak suka judi Terus, Fa'im Kulta, ini yang mulai di gitu ya Fa'im Kulta, Fa'im Kulta itu, andai kan ada satu pertanyaan yaitu yang mulai halaman 20 Fa'aqallu darujati fi'idhari buhdi al-hajru wal-eradu waqat ur-rifki wal yana Fa'al yajibu dalika maka Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk masih melakukan hal-hal yang buruk tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fase itu makan li jarunagul kuliah tidak begitu itu ditinggalkan saja atau di apa asingkan begitu saja. Ta'alu mungqasimi nafihim bil aman yasbidul alex. bagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wayzirun buhdalah memperlihatkan tidak sukanya. Waila man yukri Tuhan hu walaya Tuhan hu ini mene orang Jawa Ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif Semua mau corong-corong, gak melok-melok nah, Biar sampai ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada kebenaran dikhiak Meskipun kebetulan, kebenaran anda meskipun kebetulan Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, ternyata Sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Jadi kan lumayan kan supaya kelihatan pinter Kak Pak kasih Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter tuh ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara Kak Pak Kasih. Maka pasti kayak saya lah yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Narukan di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini apa kok bisa ya habis gaji tetap di jogja pindah di kampung yang gajinya nggak jelas ya jelas saya karena saya kok bisa gajinya dia ya itu surga gaji kamu paling 2 juta harus <tuk> dia ya. bilang ya ini dua juta dan surga rakus nggak baik kan <tuk> <tuk> tapi allah itu mahal luas masih nggak apa-apa ya gaji di dunia gaji di <tuk> akhirat tidak masalah ini ya. jalannya allah betul sudah <tuk> Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya ambil abah mun, makanya judul ini alintisar limadai kisekhina, ambil abah mun, ambil pak kuras, ambil bapak kita sendiri Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif Tapi secara referensi, yang reaktif ya, dulu pun ada, wa ilaman yuziru al buktola, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya, ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada ada yang tidak ngambil sikap. Ini sangat jelas sekali. Wa ilhamun yuriduanhu walaya taarodulah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang bahwa iman budari berarti anu kultural yang ada. Iman budari itu ada sebelum bahasa masari. Nanti kamu kait-kaitkan iman budari punya KTAU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya. Ada yang ngambil sikap bapak. Yusirun Puhdo memperlihatkan ketidak Ada yang ngambil sikap. Yuriduanhu walaya taarodulah. Nah ini yang ketiga, ini yang persiswati ini yang ketiga ini Wa ilaman yang huru ilahi bi'aynir rahmah Ada orang itu melihat temannya maksiat saudaranya maksiat bawaannya malah tambah suka, tambah sayang Karena itu dianggap sarana, menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik ini yang ketiga ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali ini jelas ada ya, kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat Kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang Fasek dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang, ini selama pada nah, Anda mungkar. Kamu yang kurang ilmu, ribet. Ini ini jelas ada tabirnya, mulai Ini membozhali loh, hujatul Islam. Orang punya gelar hujatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, hujatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi. Bukan versi kampus tertentu, versi dunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa, wa ilaman yang guru bi rohmah. Ada terusannya. Walla yu atsiru ah Dan dia tidak ambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang guru ilaihi bi rohmah dan tidak muqotoah. Tapi tentu ya tidak mengkotaannya karena niat Bina bukan koalisi, bukan malah kayak Tadi nanti, nanti, nanti, kalau ada yang kemecit masih pakaiannya agak gimana, Dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. <laughs> malah, masalah itu yang itu, hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kini <laughs> Ini cerita sampai yang enggak cerita saya. <laughs> Ya, ini, ini jelas nanti kalau yang punya kitab fikih ya, jelas ikut babnya e, kita buat adabul ulfah wal ukhuwah ya jadi nanti yang kitab nasihatnya beda itu di nya ikut apa? kita buat adabul ulfah wal ukhuwah cara merasa empati kasih saya itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali dan muasolah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu di situ mengkaji kalau dalil begini sampai begini ekstrimnya mungkin bagi bagi orang awam tidak ekstrim tapi bagi ulama itu ekstrim. Baina wataala khadim tan naaleena <alainah> binik matilul fawasubka iskallah wa allah fabinabul ubi. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung allah yang dihitung allah termasuk kenikmatan wa allah fabinabul ubi. Jadi muallafah merasa nyaman dengan teman kita saudara kita meskipun beda urma beda kultur beda apa itu bagian dari kenikmatan jadi jangan mentang-mentang kamu dimilahi munkar terus adanya kebenjinya itu di Quran jelas nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa Allah ta'ala binaku bahkan Allah ngajikan lawan fath ma'fil ardi jamia ma Allah ta'ala binaku lagi Allah ta'ala Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad, urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai Andaikan kamu biayai, andaikan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa Karena ini urusan hati Kamu bisa tak kede sambil lihat senang wong elek, tidak bisa Ada rasa dibiayai wong ngayu, kan susah sekali itu Kamu bisa senang orang yang tidak pernah berbuat baik sama anda, tidak bisa Tapi walakin Allah Allah Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa Kita kadang mencintai orang yang gak pernah berjasa sama kita Kamu punya teman yang sering naktir kamu Kamu gak pasti cocok Sama orang yang gak pernah naktir kamu Kamu senang Kalau Allah sudah alkohol mahabbah Siapa yang bisa mengendalikan kehendak Kamu punya teman SMP, SMA bisa senang Ketemu pertama di base senang Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah Meskipun cara kok itu Witing Krishna Punino. Tapi nah, aku mengendaki, pandangan pertama seneng, pandangan sangang laun Tidak <laughs> kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, Ya Allah, ya muqalibalkulub, <laughs> sabit kolbaz uji alamah <laughs> <laughs> Itu kalau nggak didoakan, wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu, <laughs> karena takut kurang variasi. <laughs> Ini cerita cinta, cerita ulfa dari salawan fak fil-ardi jamia ma allah taqwin aku, tapi warahkin semua allah fak ini juga lurusan. Hanya kita harus syukur bahwa saya melihat teman anak-anak itu cinta. Tidak gak jelas asal usulnya piye? Tapi saya jam 4 tahun kalau gak lima tahun ngajar di sini di Jakarta, harus ya? Harus, harus, harus. Itu bahasa keampuan harus <laughs> Karena kalau di kitab keke itu Ijabu malam yajir termasuk dosa besar Karena berarti musyrik. Ya Pak Sari ya? Iya, di sulam taufat jelas termasuk dosa besar itu Ijabu malam yajir Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib Berkebaan ta musyari. Berarti kamu bikin syariat baru Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada Syariat ini sudah sempurna Famanau jabah malam yujib umuwa warosulu bahwa musarekon dari berarti dia musarek baru kata-katanya kayak aku nabi baru. <laughs> Tapi tak sudah tamaafkan tadi. <laughs> Tapi cara fakir jelas sama dia di salam tovek termasuk menangkapi berapa ijabumah malam yujib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib musarek ya musarek bukan tukang bikin sare atau begini musarek tukang yang di jalan begini. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini ceritanya Saking fanatiknya ilmu itu kalau kholnya bapak saya Karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh Tidak wajib hadir nah, Karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu Kalau alumni itu harus hadir pas khol pas pengajian mulut Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan sampai sekarang Saya sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam, ya jik Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini Ini kacau ya Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda Ini enggak orang Indonesia ya Kalau orang Indonesia itu sopan ya Orang Indonesia tuh enak, sama orang kiainya, monggo seger Ya, kalau tidak kerja, pilih istirahat di Bang ya <ketan> Habis perjalanan jauh, mau bisa kerja, pilih apa? Istirahat di Bang Mulang Ya sudah tak maafkan <tuk> Saya kan orang baik, jadi gampang maafkan Ya, nggak terjadi salah lagi udah Ya ini jelas ya, jadi ada tiga kelompok tadi ya Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nasi mungkar atau apalah Ya mulai dulu ya ada ilaman yang ditul buktol lah <tuk> tadi apa ilaman yang sedulur ko wa yudirul bukhdol itu mereka dulu ya ada yang model jawa ilaman yang seduluan hu walaya lah jadi gak ngambil apa sikap cowok cowok kak melok melok terus yang ketiga ini yang cerita wali songo ya kita ada menangi wali songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita cerita wali songo itu nggak pernah negororan nggak pernah apa tapi bisa merubah ini yang mahal kan bisa merubah apa cerita itu riwayatun sing tawatur karena semua kiai versi kiai versi film versi buku kan sama enggak semuanya menceritakan sama kalau wali songo itu udah main kekerasan tapi merubah nah, kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubang Malah tadi sengaja kalau kalau ini semua orang pakai ijab ribet ya, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu ribet punya tadi perhitungannya ribet kalau perhitungannya gitu. Ya eh, ini jelas ya. Kelompok ketiga dan yang rosayang luar biasa wa yang ini Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin Organ kita beda, psikologi kita beda, kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya, beda Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik Karena saking santunya, sayang nanya kiai, aja kalah, karena sama dia Tak tanya kamu kok orang baik, padahal gak nanya kiai Karena saat trauma ditabui, bapakku terus berdua <tuh> <tuh> <tuh> Jadi dia sama, yang sama orang karena trauma, betapa ada enaknya dikerasin nih. Ya yuk nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu ada yang dikerasin bapaknya terus dendam anaknya yang kena banyak orang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang akan mencintai istrinya, kan iya atau sakitnya dicuekin suami ibu saya itu korban bapak saya <guruh> karena, karena trauma itu terus yang sama istrinya karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana jadi kadang manusia itu gak bisa ditebak. Ada yang anaknya kurang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Muka libel gulung gak tahu kita. Makanya sudah lah dong, saya muka libel gulung tapi kolvia nanti. Ini para istri saya muka libel gulung tapi kolvia zoechi ala mahabbati. Tapi aku yang bapak bapak gak berani doa gitu. Sabit kolvia ala mahabbati zaujati gak berani. Takut goblok saja. Kayaknya, ya. tadi. ya Jadi jelas ya. Ini masalah-masalah yang gak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas, wahai, dihita kau ikutin ya. Dah tadi, Bu Nah, dakau ekornya gini ya. Dakau ek itu sudah detek Dikoh, ya, dakau ek zamannya, tapi dikoh tuh detek, Bukan takoh ek bahasa Arab sekarang, artinya menit. Oh, tuku, tuku, ada menit barang ini, apa? ini maksudnya dari kata Tiko, detil itu makanya begini Saya contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh Misalnya ini ada ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah Terus ini itu dijaga orang sholikhah tapi judes ini boleh utang, ini enggak boleh utang. <gak> ini contoh gampang kita deh. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Masih netral, ya udah, soleh-soleh banget. Ya enggak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan, enggak soleh-soleh banget. <gak> ya, ya enggak jelas lah, bahasa pasnya itu enggak jelas. Kalau bahasa Qurannya, wa 'a'qarunna'atarofu, tidur nubi mukhola amalan soleha wa 'a'qarof. Kalau Kiai ya gelum, nggak ngompet ya yo Konser yo teko, pengajian yo teko ini jenis kholat amalan malam solyam. Wah khorasaya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu masuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya taruhku tidur lebih. Kalau malam istiqot sudah. Sudah pas lah. Gambaran Quran itu pas sudah sudah. Kamu partainya itu lah jelas. sudah Kan kita nggak mungkin partai wamin husabikum bil kheirotif itu andal kelihatan <SILENCIO> Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu Kan ada daftarnya <SILENCIO> Wali itu ada daftarnya Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya <SILENCIO> <SILENCIO> Ya saya ulang lagi ya Ini sholikahnya, sholikah itu ya sholikah Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai Nyonsawu orang nakal enggak, pokoknya ini soliha banget, ini biasa misalnya Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan, cantiknya sama Cantiknya sama atau jeleknya sama Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja Itu kira-kira kamu marung kemana? Kesini kan? Yang boleh utang kan? karena Al-Insan Abdul Es nah di sini juga sama jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gerdu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis bolehnya telting bebas sementara sewanto orang orang harus banyak etika banyak tatanan jangan-jangan nah, mereka agak tertarik kita di sini eksang merasa dapat baiknya si yang punya rumah di kita enggak nah, di sini serunya kenapa kayak alim itu sama anak-anak muda suwe on santai itu awal dawa itu karena manusia itu pasti al insan abduh ihsan manusia itu budaknya kebaikan. Makanya di, kenapa kayak Jawa itu suka nyonca mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus lo takok ikut sunah rasul piye, dalem piye. Ini urusan takok eksesuatu yang itu-itu aja itu, sudah jelimet. Bukan tekstual di sini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang yang, yang kurang baik itu, makan-makan, mayoran, ketemu orang soleh yang itu ijazah. Kan bocong ini, kan bocong ini, kan mesti. Nah, ini cerita aja kamu, gak, makanya saya bilang, nggak perlu nyibung siapa, ini teori, dapok-e nah, eh, gitu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya tuh sama menyaksikan, setiap sama tamu itu Tamu belum duduk aja, mesti ibu dibilangin, kon gak enak karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marum tamu saya apa bertamu sudah Oh, makan sih, nah kalau al insan abdul ihsan jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan makanya diantaranya dorayanya di orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasad satu kenikmatan yang saya harus berhutang jasa ke mereka karena berat, ke depan itu berat Jadi jangan-jangan kita dakwah, gak itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya wali Songol itu sikapnya simpati ya tadi Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan masuk akal Kok tidak marung yang solihah? kok marung yang gak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut nah, Di sini pentingnya senyum Meskipun fakir berfatwa senyum itu sunat saya ulang lagi fatwa vert ke formal dengan senyum itu, senak. tapi ada surah yang senyum itu wajib. ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu, tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat belajar yang aliran sesat, hanya karena orang netral tunggu tuh ukurnya senyum. bawaan cuman kiai dimarahin ya cuman yang gak kiai gak dimarahin. dan nah, di sini hebatnya orang. Bayangannya walaupun taufan terbawili dal golfi lan fatwa minyak wali. Kalau kamu jadi kayak orang simpati pasti orang itu dokter. Di sini fatwa-fatwa sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunnah. Ada wajib, tapi bukan wajib yang keliru. Wah tadi jam malam ya cinta ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo <laughs> coba ya mana ada uang sholat yang tebel. Ya. Sedar kita mungkin pegai negeri atau lurah orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, di diatur. Bahwa begitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita ada melakukan melakukan apa-apa ini kan kita harus secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Nggak kok itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasi karena kiai juga butuh istirahat butuh macam-macam kalau pondok tuh enggak dua puluh jam karena semua orang biar bersama satu kalau ngaji Rebo itu ribuan lu nggak mulai orang jelas nggak jelas setengah jelas yang wali setengah wali setengah bulat setengah buron ada semua sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji saya ini mau nangkap malah ketemu di sini dari, sudah, apa atas nama hormat itu, Pak nanti-nanti aja Ketemunya pas ngaji Karena kebaikan nggak boleh dibatasi. Coba kalau saya mengajar tak batasin Yang dokter saja, yang DRS saja, yang Bini saja Sementara Denggitan nggak dibatasi Suatu saat, maksiat lebih besar ketimbang ngaji Itu saat ditanya Allah, oh, salah nggak batasin hmm. Saya juga nggak bisa jawab kan kira kira, -kira dia. Ini, ikuti, ini tidak ingin siapa ini, itu suatu yang perhitungannya detil, detil itu jelimet. tetangga kalau tukaran sama suaminya tuh jujur betul. Kenapa nak warung. tidak senyum, orang. Istri kamu kan tidak suka, oh Diwarakan ngerasa anono -no pol, <laughs> padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. tapi pikir ger kerduar. <laughs> <laughs> nah, ini data kau, sudah gawat, tak kau. Ini urusan kompetisi. kiai dimarahin ke sini di service. Nah, ini monggolah kita belajar bahwa banyak bagian riwayat disebut roksul akli batal iman bila atau watud ilan nas setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid urutan tawadz berikutnya kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang wa warasul kita tidak punya kepentingan pribadi punya pengaruh banyak mempernyatakan banyak. tidaklah ada uomin dari setelah kita atawad ilanas coba rasulullah itu tiru sholat tuh kayak apa kayaknya logikanya barang baik tambah lama tambah tapi itu mukhlafah itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepet. Nyatanya imam yang cepet itu yang disalah, yang lama itu yang disalahkan nanti. Logikanya ya kan sholat lama, Qurannya fase, yang imam itu muat bencep, tidak itu tidak. aman muat itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini yang ngomong di saya itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelama Karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem, dok Karena nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama Lama apa agama ini, sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadah jadi problem Sampai segitunya dok makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek tak bagus tuh ulguel, suaranya lele bapak orang, suaranya lele ini kok titik didikan Mustaqim bagus nggak suaranya? Paling bagus. Su -suara -suara. Ya gitu aja ya di ya yang suaranya tidak bagus sering imam tidur asar aja. Tadi yang bagus ya. Wahri ya bisa ya Ya, ya, ya, ya, ya, gitu. ya, ya sudah teruskan ya Jadi yang jelas ada kelompok ketiga ya, hmm. Yang sebelah sini ya, kalau kita saniru ya Wa ilaman yang zuru ilahi biayn al-rohmah wa la yu'asirul muqatah wa ta'at Nah ini ngintikani Muhammad Bujali Fahati daqa iku diniyah Ini detail-detail yang setiap turuku salikin bi beda-beda Wahyu nu wahidin ala wa waktu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikereni amari ya ada. Yang bawaannya dikereni teman-teman ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada banyak ya kalau ya, ya. mau bukan. Jadi mulai dulu tuh ulang dulu tuh seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Sudah mulai dulu ya beda. Beda-beda bimuqtadul beda, hal wal ya dan nah, Sekarang orang kan milih Kalau yang keras, nyari dalil keras terus Yang lunak, cari dalil lunak nah, Akhirnya dalil kalau dicari-cari itu gimana? Ciring utama kebenaran itu fi awali wahlah Artinya utama kebenaran itu al -badihya. Makanya kalau dalam usul sul-fukir disebut Wattabadir alamatul hakikoh Penemuan pertama itu bukti yang diberikan oleh haqqqah Misalnya kamu sama orang nakal tau kamu Tak ada nih malah nemen, sepontan orang itu mesti gitu Karena dimana-mana sosialisasi itu dibutuhkan Ketika negara atau Kiai atau tokoh mau bikin apa Pertama targetnya mesti sosialisasi Sesuatu pasti ada terdrijan, itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun Nah itu namanya badia, pikiran segitu kan disepakati. Ya kita kalau langsung marah, langsung mengusir, itu udah pikiran bediah yang konsensus Misalnya anakmu nakal, denger misalnya jauh ke anak ijiai, denger anakmu pacaran Pikiran pertama itu orang seorang manusia itu Dia sudah tidak ada Karena tadi, itu bedihi orang itu Kamu ingin beli mobil, pikiran pertama ya sudah mesti begitu Jadi Ya pasti begitulah, itu kalau kamu mana yang benar tuh ada betul alamatul hakikoh kalau kamu maju suluk itu nggak ada betul alamatul kok. karena konsensus agama ini fitrah atau wajibatif atau non sah ya. jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian nggak berproses ya saya teruskan ya tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda ini jelas Bayakunu Amalul Kuli Wakitin ala Bayak tadi halu wah terus WAMUKTADAL fi FIYADIL UMUR imam MAKRUHA AU MANDUBAH FATAKU NUFIRBADIL FADOIL WALA TANTAHI ILAH TAKRIM WAL IJAB Nah ini jelas Metode-metode itu sudah lah Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha Kamu jangan kalau orang salah metode takrim, enggak bisa. bisa um, Metode itu misalnya gini, ada orang enggak naik mongkar Sekolah ini haram, ya nggak ya, ya, punya kepedulian, nggak naik mongkar, ya jangan gitu, itu amanah mereka itu tidak bisa berstatus taklim atau ijab karena ini fleksibel dibuka dalil halal waktu. Jadi ini ademnya Imam Ghazali ya karena tidak bisa. inna tahta aslu ma'rifah lillah Wainamalmu tadi frutohob pasti lalu. Padahal jika layat hulufil fatwa watahta doh klif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa ini kan. Misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak saat tersinggung, pasti kamu mengalami. Bukan mungkin, tapi pasti nggak. Wadarang rokokan, keriting, jublek, puwaise, gudeut rokokan. Kau itu rokokan. Mau angkat. Wah oh, ya, semua kalau dianggap, cawe itu orang bener Baru ketemu cawe itu menarik rokokan mesti oleh mangkel itu weh, jangan jujur ya, jangan sama nafek, kamu betul ya <tuk> jadi itu gak bisa terus misalnya waktu kamu peseng ini gitu, kejugeman pacaran di cawe itu rokokan jadi ini rokokan, wajah itu nanti, wajah itu sopan ya rokoan, tapi sobat <teman> terus kayaknya, ibu gak nge-nge-nge no, no. larangan gak nge-nge-nge no, no, gitu. tapi misalnya si rokoan, gue elek gedut kerunteng gue selungguan nyigang, bener ibu, tau lepat <teman> <teman> <teman> ternyata pembenaran anda ini butuh fakta yang lain gitu jadi gue elek, baik ayu itu lu kan <lilingan> nge nge makanya guyonannya, guyonan yang kaya-kaya kan gitu Pak Haji, anak sampe yang tompokin hanyalah tapi menang <laughs> itu ya guyonan, tahu menurut saya itu berapa manusia itu mudah dihubungan bengkang maksudnya itu guyonan di kaya-kaya itu Pak Kaji, anak itu, 4 sepeda motor, GLMAX Pro yang manusia kan, sepeda lanang wah, lu luput suuk, luput su ke itu kebabelasan sekarang, anak tapi ini aku puna aneh jadinya nggak suka ngutus suro Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita bukan anak pangeran gitu. Terus dikasih tahu ini aku puna aneh jadinya nggak ngutus <laughs> suro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu gitu. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung bunyi tapi barang dikabari Ini ya, kongkoni jenengan sing nate nyafi Nge-gatisi jenengan hake Cukungkut barang itu Barang <laughs> <tik> <tik> <tik> dari al-insan abduh Eh so. <tik> Jadi ini bukan fatwa yang mengikandak Nani takut ijabu malam ya <tik> <tik> Tapi ini kita ngomong ilmiah Kita mengikandak ilmu berdasar yang difatwakan Imam Muzari di kitab bapak Eh ya jadi ini Ini pernah tak baca di depan seratus suha di. Pasal satu sendirinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang masa cari itu dan itu dilimitasi jadi ini e, apa itu mutafak lah karena saya tidak ngomongi Bali nafsiah tapi berdasarkan yang ada di isya soal nanti misalnya kita salah diinterprestasi atau salah di perilaku yaitu itu normal kita sebagai manusia ya, tapi saya pastikan kita pilih orisinil bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi tidak terlompok Tapi semuanya tentu ingin merubah Saya pastikan yang yagli tulko lah Juga ada karena kebencian pribadi Yang lunak juga Bukan karena menikmati lah Yang ribet kita ini kan lunak karena nah, Ini kalau yang cantik masjid sudah Islam, ya, gak ada pemandangan Itu ribet, jadi gayanya Gayanya halus, tapi banyak kepentingan <tuk> <tuk> <tuk> Ya ini sudah ya. Jadi mulai dulu Makanya Imam Muzahil sampai punya gelar Fuqatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Muzali dan beliau berargumentasi zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan di antara yang didahukan beliau kan mulai berbagai apa sahabat kan beliau menghentikan apa itu fa inna na'lamu 'inda allazina syaribul khamru wa al-fawahisa bisa mani Rasulillah Sohattah Maka nu yuhjaru Nabi kuliah Balka nu mungkosimi menjadi Jadi cerita Mulai dulu, Masyur kan dulu di Sohattah Ya, itu ada orang namanya Nu'aiman Kila namanya Abdullah Itu di Bukhari jelas Waka na yulak obuhimaron Saking dabiletnya itu teman-temannya kalau manggil itu Terus waka na yutifiku Rasulullah wohi Dan dia yang orang yang udah membuat Nabi itu tertawa tahu, Bawaannya itu buduni nabi. Masyur itu kalau dia ada pedagang keliling gitu. itu, itu bu atau pak sini sudah sama nabi sebales adar. Lagi sih beri sop, jangan jangan dari adar, masih <tuk> itu Ya soalnya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk Lihat ya, di masjid gak Abdul deh, gak mau diber. Kalau mabuk di masjid, dia nggak pernah lihat jauh dari nabi, gak pernah. Kalau mabuk itu di masjid sama sohabat coba kan tidak. Tidak kalau diberi sanksi kalau biasa pondok tidakzir. Ditaktip. Tersanding offer-nya sohabat yang mentaktip. Ada yang ma'ak taroma syarif tal khamrod. Tapi dai terus aku nemu ngarep nabi kok ngono lakukan, Anta itu, Aku kumalbun itu. Tak ada apa kata nabi, la talanuhu anuhu fa indahu yuhibbuha Rasulullah. Masyr itu di kitab Bukhari itu oleh komentari Syurohul Hadis, falam yukriju bil maksiyah anil mahabbah Ternyata ketika orang ini maksiyah, nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari lagi. Anpa yang orang-orang fasik yang bawaannya enggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia kemungkinan tidak tobat tu kecil, karena pas nakalnya cewek kiai dijazeri aja diwajo. Jadi misalnya nyonsang berdelok. Masih ada untuk satu juta, ya. orang macet di ya, nyumbang. <tuk jaan> Cuma mau saya katakan, ini orang nyimbang gitu Tapi duanya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran sama mohonlah ini PK ini PSK. Setidaknya kamu lihat didikti Qur'an, pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi ada gombok semua akhuru ah, na tarofu bidhulub sementing ik tarofu bidhulub falam yukharim halalan walayuhhaliluh harokan, sementing itu kaedah di putih itu kamu jangan pernah menghalalkan yang haram jangan pernah juga mengharamkan yang sudah kalau salah ik tarofu bidhulub makanya di antara caturan istighfar gimana kita robbana gulamna hancur itu harus istighfar kamu merasa salah dulu Misalnya saya ya, misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya kasih ini di kemenang, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja saja salah. Kamu tuh dipintarkan itu ibu, supaya wilayah, agak wilayah departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam kesat. Misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar datang kesini, ke sini ke bagi kisun mulang sambil dengarkan ya benar nanti tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3 <guluh> Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? salah berarti. dia ya, nanti kalau Allah meli lebih melihat anak saya kayaknya anak kecil yang gak berdosa saya tetap salah ke sini meskipun dosa saya ditanggung sampai <guluh> artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu Nah, makanya kalau dungot tu probana zulamna kan susah. makanya urutan telama ik tarofu bidurubi menak salah kunaku. Ko salah berargumentasi. Salah motot. Kok joko-joko tuo Salah motot. Kandani nak enak sono rosok jer Yes, itu kan zaman dulu, kalau sekarang harus makan dulu. Kalau enggak, bukakan teori. Kalau dia kayaknya itu puris kebun nih. Kalau kurian ya, nih, wah nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, malah berargumen. <laughs> saya tak kandani, kontak wakal ramai dari pekerjaan gak iso, kan ke santri kota, ada iso nanti di iso, saya iso, saya kasih kandani, saya ngandel kontak wakal santri kota, ada iso gimana? tapi saya melaku-melaku gaguh ATM, apa gak gaguh HP, apa nih? dua kilo, lupa nih ketika kalian pilih, kembali iya di kalau ada apa gimana? padahal dulu berhari gak gaguh HP, jadi, ya makanya wa nah itu nomor satu ukuran yang pektarofu Karena kelakuannya, jenis-jenis ini -jenis kelakuannya kholatu Amalan shalihau wakakaruh Konser ya kok ngaruk, enggak ada sholawatan ya kok Ada artis, wah itu dosoan, ada kiai belak salah Dari malaikat, itu penggemar sopoyo ya penggemar artis, penggemar kiai ya sama-sama hero penroh artis wani dosa niku penroh kiai wani. Ya terusane aja ya, tapi itu mengembirakan tapi insyaallah. Wow. Jadi mbeko-mbeko pangerannya pura tapi klase ya, muga-muga. Lakon ngene itu ndak bisa dipastikan. Toh asil ya, muga. Beda kalau hal dulung marati jawara tuntunjiku min andabina Pak. Alim itu untuk minuna keluar suatu jadi nambah bali terus. Nah itu makom langsung so, yo fir karena gue itu kelas tinggi, itu mesti langsung jafir. Rasanya nah, <laughs> kelasnya deh, sah-sah. <laughs> itu sapi lah Terus kayaknya macam mana, Mesti udah gosok. Wah, ayatnya asam. Asam, yang menunggu menunggu. Menunggu Lagi lagi. Wah, pedagang kepentingan. <laughs> <laughs> tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi menginap ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya sabda ini tak dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang dia tidur kola ya ada yang Yusriul Buhdo ya ada yang kelihatan keras nggak ya, suka mas juga bagus masa mas ya disukai kan ya ada baik yang nggak jelas ya orang Jawa nggak welo-welo Yang mulai dulu ya ada makanya ini jenar harus maturnuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah jadi nanti kalau setelah ini, <laughs> Di, ya, dalam kata ada dalil <laughs> ya. Jadi ini tentang ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya karena itu cerita Wali Walisongo versi Kiai versi film versi buku semuanya sama tambah lihat maksiat tambah tertantang kasih sayangnya sehingga tuh sampai bina kayak gitu ya versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film gambarannya Walisongo itu masya Allah sabarnya telatennya iuswai masya Allah garani bu dwira Darah ini sahabat saya, tanya sekatan. Soal itu darah ini jimat kalimat soto, jimat sahabat saya, tadi maksud saya, uangnya waktu dia merah kelima, merah kelima tuh, delimo, yo ya tauhid. Itu kata bambu, orang dulu malah boholai merah kelima, kaya aduh ribet. Merah kelima itu maksudnya delima, orang berpegangan dalam surat ikhlas itu, wawawaha. Allahu somad, alam jari, dua alam nyulat, dua alam yakun lagu, itu kan di akhirit dal sampai 5 dal-dal yang di guluh itu yang di akhir-akhir itu kan lima. Maksudnya gue, saya itu -say romi soli anela, sebentar gue udah lima. Tapi tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar. Karena itu telaten. Telaten datang di tempat masih. Artinya kan gambaran di film-film dulu gambaran film-film kuno juga sama kan ada warung terus penjaganya gitu yang datang kuda dulu ya gambarannya ada gitu sekarang ya nggak ada lagi banyak ya dulu ya banyak sama <laughs> untuk ukuran zaman itu ya banyak sama tapi telatnya orang jawa bilang apa ya di darani sulko desulko lain sulko itu mana ada sulok gitu bocah jawa itu di sulko darah darani Ya tadi di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu kali Jogeng ngadakan satu konser konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket nah tiketnya itu baca ada terjadi di sekaten dari kata Baca, ada ya dituruti orang potong ini gak fusha ini kamu benarkan sinnya saya kamu itu ada cerita Oh, dia ya <SILENCIO> Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini tidak karyawannya Gus Bak, karyannya Papa di sini mulai dulu di ikhya ini ya yang jelas ikut kita buat dari Ulfah Nah terus ini contoh belajar saya supaya kamu ngerti nak. Terus di sini tak tambahin, dan itu di dibagisnya yang sama Fa'inat tafrik bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, Fa'inat tafrik bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat, atau saya maksiat Terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya, karena gue suka setelah maksiat Berarti tafrik bainal mu'minen Itu min mahabis Setan-setan suka, Masaika, Alhamdulillah, orang Islam saling mencintai, nggak saling menyayangi Sekarang sudah di Meskipun asal-usulnya tafrik, demi temannya masih, ya, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan Itu tidak inamal mu'minuna, itu kan bergudjahnya Imam Ghazali Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran Tapi jangan punya akibat tafrik, itu kalau itu sesuai target setan itu masih, masih, masih. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya, berusaha tetap saling mencintai saling cara bahasa politiknya merangkul. kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya. Kalau kita kan Kiai ya, ya, merangkul cuma jadi baik. Kalau politik merangkul kan nakar ke ke partainya. Jadi itu arahan yang saya suka. Fa'inatafrik, bainal ahbab min maha bis syaitan. Terus kalau nuruti mangkel-mangkel sama mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel waya ngaji turu. Oh, suwaya ngaji takok halaman. Kadang nguruti mangkel ya, mangel. <guruh> Wah Wae kan nyumangkel lo loh Tapi ketika aku mangkel setan seneng. Sekarang ada model baru Kyai Gedeng santri. Itu setan kan. <guruh> lho, kan mesti ga ajaran, Nabil, ajaran Nabi loh Ajaran Nabi benar mukminin yo al-mawaddah warohmah Ini ajaran mesti setan. Saya saat kesini kecewa sama sampan manggil setan sunu oh, sukses saya bikin kesbang manggil baca lagi. Udah ajaran setan mana ada ajaran nabi konketing sampean. Mesti koncong sampan atau yang maksud tentang sampan butuh maksud. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampan nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti tajinya setan itu atafrid. Maka misi setan ini harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya salah Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan, tidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam karena kita manusia ya kadang bawaannya gak cocok bawaannya gak simpatik tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa mata Muhammad Tuhan Umat asli umatnya Muhammad Tuhan mata Jawa Sanomati setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin cinta orang Islam cuma keterbatasan kita bawaannya mudah terprovokasi mudah benci tapi ini biar basariyah lah gitu tapi mental kita ya Oh mata Muhammad jadi itu kalau kamu baca sehari tiga kali saja luku, sudah jadi wali abda, kan keren Nanti tak daftarkan kalau belum Meskipun nanti ahli inventarisnya jangan dulu Nanti bisa diraih, tapi kelompok ini gak bisa disuap resikonya ini nih. Jadi ini apa, penting sekali ya supaya jenian ngerti, jadi kalau bawaan sobat kita ini punya istri, normalnya akan sayang nyatanya tetep disuruh doa sama warbana haplana amnas wajina guriya kena korotahayu bawaan sering ketemu itu mangkel bawaan roh suami amin ketemu ngayu ya bawaan suami roh istri uswaya tekonya kopi wianan yang mangkau asbab ibu itu banyak sekali tapi baru kaitu warbana haplana amnas wajina tukaran ya ruko nih yang anaknya lakew jadi tukarannya jalan terus anaknya Jalan terus, jadi malaikat jadi selalu pie Ya semoga ganti. Sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya boleh wa khairuna tarofu bidrunu bimkhala tu amalan sawalha wa khairu. Semakowe asa dan semakowe asa. Tapi mencari masak kesih, terus aneh di bawah tapi kuburah itu tidak ada harganya khut min amalim, sota kotang jadi contoh bata istighfarto cari tangga ini, istighfarto gak untungan aku tapi kalau istighfar kan gak untungan tetangga kan kan bina kawa bina woh kemasa ngocok pengisau kan, bagi tonggos gak penting atau kira-kira istighfar 1 juta cerah makanya itu hebatnya Islam jadi suruh istighfar tapi ya khutbah amwalim, oh. sutakotan, tutohirum, batu sekihimpiha, jadi karena kalau istighfar itu nggak ngefek secara apa? sosial, jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini baca Quran, ayat-ayat gini itu sudah menjadi filkoh, sih bukotabwa, man asaluna wohid, jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita. Seperti sifat Rasulullah Kana khulukuhul Quran washimatuhul Khufran kayak apa? Kitab Mada'if dulu ya Kitab Mada'if dulu ya Kitab Mada'if dulu ya Kana khulukuhul Quran washimatuhul Khufran Nabi itu akhlaknya Quran washimatuhul Khufran Bawaannya kalau tidak orang salah itu Mohon maaf Oh kalau masyarakat kasih salah di SP WNSSP itu salah kalau pondok aman taksir ya, kalau di sini silahkan coba apa kalau di apa kalau orang salah diberi oh, ikom wah, wah keras lagi <laughs> <laughs> kalau di sota sarang itu ya taksir ya Masir. kalau bahasa harusnya takdir sebenarnya tapi benar di ikom <laughs> <laughs> sadis, sadis. sadis. <laughs> Kalau di sini, deh, apa istilahnya? Saya sudah mau Kayak Kayak wah, ya tau. Sudah makam paling tinggi ya. Ya, tolong itu, di, itu ya, diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang tidak punya, kitabnya itu aja di kopi. Disosialisasi supaya manhat kita berdakwah itu jelas, murid Terus ilmiah kita juga jelas, jadi nggak mangkel sama yang keras muli dulu ya ada. Nggak mangkel sama yang nggak jelas muli dulu juga, ada. Terus yang ini Rohmah juga, ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak, dasar kamu sudah itu wah ini yang pas. <laughs> <laughs> Tapi kalau watak kamu dari dulu nggak jelas, ini aja yang yuk rindu <laughs> Thank <laughs> you.